Welcome to my channel. Beltom 52. Belajar online itu menyenangkan. Bersama Pak Ari. Sebelum kita mulai pelajaran, klik tanda subscribe. lalu klik lonceng. Selamat pagi. Perkenalkan saya, Filipus Aris Setiadi Putranto SPD. Saya adalah guru di SDN Pulit 01 Jakarta. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 di LPTK Universitas Negeri Jakarta Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober 2021 Saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN Secara daring di sekolah saya, SDN Fluid 01 Jakarta Berikut ini ujian kinerja saya Selamat menyaksikan Selamat pagi anak-anak Ya terima kasih Oke terima kasih Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Yang suaranya keras siapa atau ada yang ingin memajukan dirinya supaya biar cepat saja Doa Harjuna memimpin doa ya Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing Doa dimulai Berdoa selesai Ya terima kasih Harjuna Sebelum kita lanjut Siapa yang belum pernah Ya, Diajak orang tuanya ke pasar, ya. Apa saja yang kalian sudah, lihat di pasar? Banyak sayuran, banyak Tahu tempe, ya? banyak pak, banyak, banyak ya. orang ya. Orang ya. Tuangan, pak. Tapi sekarang masih pandemi begini, sudah banyak orang belum? Banyak pak, banyak pak banyak sekarang mari kita simak tujuan pembelajaran ini ya Yang pertama dengan kegiatan menyimak PowerPoint siswa dapat menguraikan jenis kegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat dengan benar Kedua dengan kegiatan menyimak PowerPoint siswa dapat menganalisis pentingnya sikap kerja keras dalam keberagaman ekonomi dengan benar Ketiga dengan kegiatan menyimak teks siswa dapat Mengembangkan potensi dan usaha yang perlu dilakukan terkait dengan keberagaman ekonomi dengan benar. Keempat, dengan kegiatan menyimak PowerPoint, siswa dapat menguraikan langkah-langkah membuat reklame atau poster berdasarkan ciri-ciri poster yang benar. Kelima, dengan kegiatan menyimak PowerPoint, siswa dapat membuat reklame atau poster hemat energi listrik dengan benar. Berikutnya, manfaat yang didapat ya. Pertama, dapat mengetahui pengaruh globalisasi terhadap keragaman ekonomi di lingkungan masyarakat. Kedua, dapat mengetahui untuk meraih kesuksesan diperlukan kerja keras. Ketiga, dapat mengembangkan potensi dan usaha yang perlu dilakukan terkait dengan keberagaman ekonomi. Empat, dapat mengetahui langkah-langkah membuat reklama atau poster berdasarkan ciri-ciri poster. Kelima, Dapat membuat reklamu atau poster hemat energi listrik. Ya, selanjutnya. Globalisasi sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Ya, Ada yang tahu kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan ekonomi adalah... Ayo, pakai bahasa kalian sendiri juga tidak apa-apa. Pak, saya bisa ngarang ya. Silahkan coba. Ngarang. Pak, saya pak. Kegiatan ya. ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidup. Ya... Jadi kegiatan barang atau jasa atau memenuhi kebutuhan hidup ya, kegiatan ekonomi ya. Memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Kegiatan ekonomi itu terdiri atas berapa macam sih ya? Ada yang bisa menjawab? Tadi Albasid ya. Bapak oh, tiga. Dimas ya? Oke. Okay. Iya Pak. Tiga, apa saja Dimas? Produksi, distribusi, konsumsi. oke. Okay. Berarti kalian sudah mengingat yang di kemarin hari Jumat ya. Atau sudah membaca ya. Oke, Pak Guru akan berikan share screen ya. Ya, oke. Okay. Lembar kerja, peserta didik ya. Nanti kalian mengisi nama siswa, nomor absensi, dan kelas. Ya, di sini ya. Terus tujuan pembelajaran ini sama seperti yang Pak Guru sampaikan sebelumnya. Ya, di awal tadi. Petunjuk kegiatan. Satu. Simaklah kegiatan ekonomi yang ditampilkan pada PowerPoint dengan cermat. Lengkapilah tabel mengenal, mengenai kegiatan ekonomi. Dua, simaklah peristiwa pada teks Hamzah Izzulhak. Sukses berbisnis di usia muda yang ditampilkan dalam PowerPoint atau di-share di grup WhatsApp. Jawablah pertanyaan-pertanyaan terkait pentingnya sikap kerja keras dalam keberagaman ekonomi pada teks Hamzah Izzulhak. Sukses berbisnis di usia muda. Tiga, setelah menyimak teks Hamsai Suha, sukses berbisnis di usia muda, kembangkanlah potensi yang ada pada dirimu dengan melengkapi tabel potensi diri. Ya, empat: tuliskan langkah-langkah membuat reklame atau poster berdasarkan ciri-ciri poster. Kelima: sebelum kalian membuat poster, jawablah pertanyaan-pertanyaan mengenai cara membuat poster reklame yang baik. Ya, jadi nanti membuat posternya di pertemuan berikutnya saja. Oke. Ya ini tabel kegiatan ekonomi ya berdasarkan teks kegiatan ekonomi yang ditampilkan dalam PowerPoint. lengkapi tabel berikut ya ini dilengkapi jenis kegiatannya apa satu dua tiga definisinya bagaimana contoh contohnya bagaimana ya kemudian ini adalah pertanyaan pertanyaan terkait pentingnya sikap kerja keras dalam keberagaman ekonomi ya. ada tiga juga ya silakan kalian jawab juga selanjutnya kembangkanlah potensi yang ada pada diri kalian dengan melengkapi tabel berikut. Ini adalah tabel potensi diri ya. Berapa banyak, Pak? Bebas ya, potensi yang aku miliki ya, yang kamu miliki, potensi yang perlu aku kembangkan dan usaha apa saja untuk mengembangkan diri, usaha kalian itu apa ya? Hingga meraih kesuksesan ya maksudnya. Nah, ini adalah kalian uraikan langkah-langkah membuat reklama atau poster ya di lembar ini ya. Ya, nanti tayangan PowerPoint ini nanti akan ada ya di Google Meet ya. Selanjutnya nanti ya. Selanjutnya ini membuat oh jawablah pertanyaannya -pertanyaan mengenai cara membuat poster atau reklame berikut dengan baik ya. Ini cara caranya. Jadi hari ini kita tidak membuat poster, tapi pada pertemuan berikutnya kalian harus sudah mengumpulkannya ya di Google Classroom ya. Ini LKPD ini akan pak guru tampilkan di Google Classroom ya. Jadi kalian tinggal menjawabnya saja, oke? Okay? Selanjutnya, kegiatan ekonomi ya. Tadi Pak Guru sudah mengatakan potensi dan usaha terkait keragaman ekonomi. Siapa yang ingin membaca? Ya, Sanas, silakan Sanas. Kegiatan ekonomi. Globalisasi sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi suatu masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa Guna mem memenuhi kebutuhan ini. Ya. Mengapa kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh globalisasi? Ya, silahkan Saya Pak Ya, silahkan Dimas Di zaman modern saat ini teknologi sudah canggih ya, Pengaruhnya di mana? Pengaruhnya orang bertransaksi dengan virtual dengan virtual ya virtual berarti tatap mukanya jarak jauh gitu transfer pak oh, transfer berarti online ya ya kalau virtual tatap muka ya gimana yeah. ya? berarti dengan transfer ya ya contohnya kita belanja menggunakan suatu platform ya platform untuk uh, tempat perbelanjaan online ya pak guru nggak mau menyebutkan merek ya termasuk kalau kalian sedang Melakukan transaksi untuk berpergian ke tempat saudara, ya kan? Kita memesan atau menyewa apa, ya? Jadi, kegiatan ekonomi itu memenuhi kebutuhan hidup kita semua, ya? Kalian meskipun belum bekerja juga pasti membeli sesuatu, ya? Atau memesan makanan, ya? Menyewa untuk memesan, e, mengantarkan kalian ke rumah teman ya, ke rumah saudara. Itu adalah kebutuhan hidup ya. Di sini ada macam-macam kegiatan ekonomi. Coba sebutkan mono, satu produksi, dua distribusi, tiga konsumsi. Ya, kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi ya. Nah. Jadi, ketiga kegiatan ini, ya, ketiganya ini ya, adalah kegiatan ekonomi, dimanapun kalian berada. Ketiga hal ini akan kalian jumpai, ya. Kalau kamu pergi ke pabrik, kamu akan melihat kegiatan produksi, ya, sekaligus juga melihat kegiatan distribusi barang, ya. Kemudian, ada yang di pasar juga membeli sayur-mayur, itu termasuk kegiatan apa? Konsumsi. Konsumsi. Konsumsi. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Coba Diki, baca Diki yang ini. Ya. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, serta menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Ya, siapa yang membaca ini selanjutnya? Kegiatan konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa. Ya, kegiatan distribusi. Siapa yang ingin baca? Saya Pak. Siapa Pak? Ya silakan. Sipa. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang dan jasa sehingga sampai konsumen pengguna. Ya. Kegiatan distribusi, terima kasih sih pak. Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang dan jasa sehingga sampai ke konsumen ya, sampai ke kita ya. Distribusi bukan berarti kita gratis untuk meminta, ya, meminta barang dari pabrik-pabrik tersebut ya. Pabrik juga perlu juga untuk apa? Memberi upah atau gaji kepada karyawannya kan. Jadi menyalurkan ke kita itu melalui apa? Melalui Alat transportasi, ya. Coba kita next, ya. Nah, di sini ada pelaku ekonomi. Siapa itu pelaku ekonomi? Siapa yang ingin baca itu? Atau Sally? Sally ada nggak di sini? saya, hey, pak Sebutkan nama, Bilkis, ya. Oke, silahkan Bilkis. Orang yang memproduksi atau menghasilkan barang dan jasa disebut produsen. Orang yang menghilangkan barang atau jasa disebut distributor. Orang yang menggunakan... Memakai, membeli barang atau jasa disebut konsumen Ya, jadi pelaku ekonomi siapa Bilkis? Ada yang bisa bantu Bilkis? Silahkan kalau ada yang tahu Siapa lagi yang tidak tampak ini sini? Produsen, ya. distributor, dan konsumen Oke, terima kasih Arya ya. Pelaku ekonomi itu produsen, distributor, dan konsumen Yaitu kita sendiri ya Produsen, ya, orang yang berada di pabrik-pabrik itu yang bekerja di pabrik, ya, terus kalau distributor, orang yang melayani penyaluran barang, ya, truk-truk itu, ya, truk dari pesawat, ya, oke, dari kapal laut, ya, terus kemudian konsumen, konsumen itu kita semua yang memakai membeli barang atau jasa, ya, itu kita konsumen, kita lanjut, ya. Contoh kegiatan produksi. Siapa yang ingin membaca? Ayat Pak. Sebutkan nama. Aida Ayu. Ya silakan. Aila. Kegiatan produksi. Pabrik mebel, pabrik pakaian, pabrik minuman kemasan, polisi buruh tentara, supermarket, petunjukur. Ya. Contoh kegiatan produksi yang pertama di sini pabrik mebel. Mabel itu apa sih ya, mebel? Ada yang tahu, Mabel? Yang bikin kursi, Pak. Yang bikin kursi, meja, nanti Mami ya. kursi. Oke, okay, meja, kursi ya, lemari ya. Banyak ya tempat tidur ya, di pan itu ya. Kalau bahasa Jawanya di ya Terus apa lagi, Bowo? mebel Meja makan ya. Tempat duduk santai di depan rumah ya. Termasuk kerajinan tangan ya, kerajinan tangan ya. Kemudian yang kedua, pabrik pakaian ya, di pabrik pakaian. Itu biasanya pekerjaannya apa sih di sana, ada yang tahu? Kairul, tahu apa? tidak? Menjahit pak. Menjahit, ya Agresta, bagus. Oke, kita lanjutkan pabrik minuman kemasan. Itu contohnya apa, pabrik minuman kemasan? Jangan sebut merek, minuman yang ada di dalam? Ini contoh ya, Pak Guru, tampilkan ya. Minimal yang ada di dalam apa, Pak Guru? Nggak nyebut merek. Ya, minimal, botol. botol plastik, ada yang botol. Ya, terus ada juga yang di dalam. Kemudian, adalah polisi, guru, tentara, tukang ojek, dan tukang cukur. Loh, Pak, itu kok kegiatan produksi, Pak? Kenapa dari situ ada polisi, guru, tentara, tukang ojek, dan tukang cukur? Ada yang bisa menjawab? silakan yang mau menjawab itu kegiatan jasa kan pak ya kegiatan produksi berupa ja, jasa ya sebutkan tadi ya masih banyak lagi yang lain ya dokter dokter Kawannya atau temannya dokter yang biasa mendampingi dokter siapa suster suster suster perawat perawat perawa. apoteker pak apoteker, ya jasa. Kemudian apa lagi? Ayo yang lainnya, yang lainnya yang tidak tampil di layar silakan. Pengacara. Pengacara. Terus ada jaksa, ada hakim ya. Banyak sekali ya. Kerja supir. Ya, supir, betul. Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ya. Contoh kegiatan distribusi. Ya, perhatikan. Siapa yang ingin membaca? Pak Cipa. Silakan. Silahkan Contoh kegiatan distribusi Hampir di setiap perusahaan yang memproduksi barang Memiliki bagian yang melakukan proses distribusi Ya, hampir di setiap perusahaan yang memproduksi barang Memiliki bagian yang melakukan proses distribusi Ya. Tetapi tidak hanya dari perusahaan saja ya Kok bisa begitu Pak? Ya, contoh di pasar pasar hanya toko bukan perusahaan ya. Toko-toko kecil biasanya. Tetapi mereka juga membutuhkan proses distribusi ya. Lihat yang di bagian bawah itu ya. Ada yang mengangkat karung beras ya. Ada yang mengangkat sayur-mayur dan apa itu, gas LPG ya. Itu kan hanya ada di pasar ya. Satya, apa kabar Satya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke. Okay. Itu Satya pesawat kenapa termasuk kegiatan e, apa transportasi untuk distribusi? Ayo nggak usah nengok Satya, pertanyaan Nissan, dijawab aja. nggak apa-apa. Kenapa tidak menggunakan e, apa kereta api dan truk itu ya? Atau kapal laut kok terma, ada ada pesawat di situ ada gambar pesawat. Kenapa, Bowo? Coba duduknya, iya, Bowo, terlihat, Bowo terlihat, Mono, iya. menghadap ke kamera. Iya, Pak. Oh, ya, iya, duduknya, duduknya yang benar, Bowo, Mono, ya. Duduknya yang benar. Iya, kenapa, Bowo? Coba, yang membantu saatnya silakan, siang membantu, nggak apa-apa. Kenapa? Iya, Pak. Karena, karena ada pendistribusian barang yang sampai ke luar negeri, Pak. Oh, iya, sampai ke luar negeri. Jadi harus menggunakan pesawat gitu, ya? Iya pak. Iya pak. Ya, jadi kalau kita me mengantarkan barang ke luar negeri, ya, itu ada dua pilihan, ya. Luar negerinya mana dulu? Kalau luar negerinya bisa ditempuh jalur darat, bisa menggunakan kereta api dan truk, ya, atau bis, ya. Tetapi kalau ditempuhnya menggunakan jalur udara, hanya jalur udara, ya, lintas benua, kita harus menggunakan pesawat pesawatnya juga tidak sembarangan ya pesawatnya yang hanya mengangkut biasanya sih campur dengan penumpang sebenarnya tapi banyak juga yang hanya kargo ya pesawat kargo sekarang tanggal 18 ya oke silakan absensinya nya sudah Pak Guru share di WA ya WA grup kelas nanti kamu absen ya dari situ ya ya di situ di bawah bagian bawah ada gambar truk kontainer ya Termasuk yang di atas juga ya kereta api isinya kontainer. Kapal laut juga kontainer. Berarti sangat muat banyak sekali itu ya untuk barang-barang ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak sebelum kita lanjut lagi. Oke, contoh kegiatan konsumsi. Siapa yang ingin baca? Ini gambarnya enggak ada saya. Eh iya silakan. Aresta. Kegiatan jual. untuk kegiatan konsumsi. Kegiatan jual beli pelaku, kegiatan ekonomi, meliputi rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan, atau industri, juga melakukan kegiatan konsumsi. Ya, Sudah, Pak? terima kasih, Arlista Ya, jadi kegiatan konsumsi itu termasuk kegiatan jual beli ya, entah itu jual beli secara offline atau online ya. Offline itu kita bertatap muka langsung, ada yang jual belinya online ya, hanya saling percaya saja ya, banyak contoh macamnya ya. Pak Guru gak sebutkan ya. Terus pelaku kegiatan ekonomi meliputi rumah tangga. Rumah tangga ini siapa? Rumah tangga itu adalah kita yang ada di rumah ya. Dari ayah, ibu, kalian, adik ya. Terus mungkin ada nenek, kakek ya. Atau tante, om, bude ya. Itu adalah orang-orang yang melakukan kegiatan atau pelaku kegiatan ekonomi juga. Kok bisa pak? Pelaku ekonomi berarti ada kegiatan jual beli. Contohnya misalkan adik kamu ingin membeli es krim. Dia termasuk pelaku ekonomi ya. Kemudian di sini ada pemerintah. Kenapa pemerintah juga termasuk pelaku kegiatan ekonomi? Pak kerjanya cuma duduk-duduk aja Pak sama pemerintah. Enggak juga ya. Bukan berarti pemerintah itu hanya duduk terus memerintah tidak ya. Dia juga me melakukan kegiatan ekonomi ya. Tetap ada kegiatan yang lainnya termasuk jadi pelaku kegiatan ekonomi. Kemudian perusahaan atau industri? Perusahaan, industri. Berarti kan produksi, Pak. Tidak juga. Perusahaan, tadi sudah Pak Guru katakan, selain melakukan kegiatan produksi, juga melakukan kegiatan konsumsi. Kok bisa, Pak? Coba ada yang bisa menjelaskan, kenapa perusahaan sekaligus melakukan kegiatan konsumsi selain uh, produksi? Ayo, monobowo yang bercanda saja, coba, ayo. Kenapa perusahaan juga melakukan kegiatan konsumsi? Coba ada gambaran enggak? Misalkan uh, Sally ya mempunyai perusahaan atau mempunyai uh, pabrik membuat tahu. Misalkan ya Sally Tahu-tahu ya. kan Sally ya. Tahu ya. Makanan tradisional tapi sangat bergizi ya. Dari Indonesia itu banyak ya. Tahu tempe terbuat dari kedelai. Dia si Sally ini ingin... Membuat tahu yang lebih banyak dari hari sebelumnya karena permintaan cukup besar. Dia harus bagaimana? Harus apa? Selly kira-kira harus membeli bahan-bahannya tidak? Iya, yeah. jadi Selly sudah melakukan dua kegiatan ekonomi, yaitu produksi dan konsumsi sekaligus. ya Jadi, tidak hanya produksi saja, ya. Selly sudah melakukan kegiatan apa? membuat tahu dan membeli bahan-bahan untuk membuat tahu ya demikian juga dengan misalkan pabrik sepatu ya pabrik sepatu dia membuat sepatu dan juga membeli bahan-bahan untuk membuat sepatu yaitu misalkan kulit sapi misalkan ya atau dari getah karet ya untuk bawahnya sepatu ya alasnya tapak sepatu itu kan pakai getah karet ya kalau di atasnya itu bagian atas kebanyakan kulit ya ada juga yang dari kalep pak, iya banyak ya dari kain juga ada. Oke okay, kita lanjut ya. Siapa yang ingin membaca ini? Satia silakan Satia. Hamzah Izzul sukses berbisnis di usia muda. Hamzah Izzul adalah pemuda kelahiran 26 April 1993. Tercatat umurnya tak ini masih 25 tahun meskipun demikian diberangkan sebagai seorang pengusaha menjadi inspirasi banyak remaja ditunjuk dengan wajah yang kapan dan pembawaan yang ramah membuatnya mudah dikenal Sapa ditunjang dengan wajah yang kompan dengan wajah yang udah dikenali di usianya ini masih terbilang muda Anda telah memiliki 44 cabang limbah di lingkungan belajar. Bukan hanya itu, ia juga memiliki sebuah usaha, sebagai so titang gerang. Ternyata bakat bisnis Hamjia sudah tumbuh, ia, se ia sejak ia masih kanak-kanak. Ketika masih di bangku sekolah, ia sudah berjualan beberapa mainan yang digemari anak-anak penjualan koran menjadi ojek payung bahkan menjadi penganggur sama teman-temannya hobinya bermain game juga bisa dijadikan bisnis kalau semua dilakukan demi mendapatkan tambahan uang. Ya. Dapat. Oke. Selanjutnya silakan. Terima kasih Shopta. Shelly. Ketika umurnya hampir 18 tahun, Hamda mulai menakuni bisnis secara serius yaitu dengan memulai bisnis buku sekolah. Ia bekerja sama dengan tamannya yang memiliki toko buku dengan mendapat diskon sebesar 30%. Sebesar 10% dari diskon dari pamannya itu dia berikan kepada konsumennya sehingga ia masih mendapatkan keuntungan sebesar 20%. Keuntungan keuntungan yang ia peroleh dari berjualan buku, ia gunakan untuk berbisnis pulsa. Sayangnya, usaha pulsa ini hanya berjualan tiga tahun karena tiga bulan, ya. Tiba -tiba. Ada masalah dengan rekan bisnisnya ya. Lanjut, ya. Siapa yang belum pernah membaca? Wita, silahkan. Siapa? Ya, Amsa, kemudian mencoba bisnis baru, yaitu bisnis membuat PIN. Akan tetapi, karena kurang paham dengan cara kerja mesin membuat pin tersebut Ia justru merusak alat tersebut Padahal alat tersebut harganya sangat mahal Hamzah bahkan sempat dimarahi ayahnya Namun, ia terus meyakinkan ayahnya untuk tetap berbisnis Lanjut, uh, Lita, lanjutkan saja <laughs> Lanjutkan saja Meskipun kegagalan dalam bisnisnya Hamza tidak lantas semangat. Ia mencoba membaca buku-buku bisnis dan mengikuti bisnis bimbel. Dari kegiatan tersebut, Hamza mendapatkan pencerahan dalam tahu apa yang harus dia lakukan untuk mengembangkan bisnis bimbel. Namun, Hamza menghadapi tantangan dari keluarga ketika orang tuanya meragukan kemampuan Hamza. Hamza terus meyakinkan kedua orang tuanya bahwa bisnis bimbel merupakan jalan kesuksesannya. Semua itu dilakukan Hamzah untuk mendapatkan modal dari orang tuanya Ya, selanjutnya Yang membaca Aruna Aruna, silakan Aruna Sanjaya Akhirnya, akhirnya Hamzah berhasil meyakinkan orang tuanya dan mendapatkan modal 70 juta untuk mengembangkan bisnis Google Tetapi modal tersebut harus dikembalikan oleh Hamzah Dengan demikian Hamzah tidak main-main dalam menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu, Nganja tidak main-main dalam menjalankan bisnis. Gimbalnya. Alhasil, bisnis tersebut akhirnya sukses hingga ia berhasil membuka sebanyak 4-4 cabang dengan keuntungan rata-rata sebesar tujuh 70 juta per tahun. 700, ya. Keuntungan yang tentu saja sangat tinggi untuk usaha yang dijalankan seorang remaja berusia 90. Tahun waktu itu, lalu usaha yang ia kembangkan selanjutnya Yaitu Sofabet Oke, terima kasih Aruna Sanjaya Yang kalian baca ini ya Izul Haq, sukses berbisnis di usia muda Ini adalah potensi ya, potensi diri yang sukses ia kembangkan Meskipun masih muda, dia sudah pintar berjualan ya Pintar berusaha mencari uang ya Untuk apa? Untuk kesuksesan dia sendiri ya dan juga untuk meyakinkan kedua orang tuanya juga bahwa dia bisa ya. Jadi kalian di sini juga harus seperti itu ya. Tidak harus bagian penjualan atau berjualan tidak. Sukses itu bukan berarti tentang materi sebenarnya. Yang penting sukses itu kamu bisa mencapai atau meraih yang kamu impikan atau kamu inginkan. Contoh misalkan kalau seperti Dimas ya di pencak silat dia bisa menaik ke grade yang... Selanjutnya ya Ketingkat selanjutnya Itu termasuk sukses juga ya Misalkan Bowo Bowo bisa bernyanyi dengan suara yang merdu Misalkan Padahal dia itu ingin sekali bener-bener ingin bernyanyi suara yang merdu Dan dia akhirnya bisa mencapai hal itu Itu juga termasuk Termasuk sukses ya Apalagi contohnya Si Arista misalkan Arista suka bermain sepak bola Dia ingin menjadi pemain sepak bola yang Profesional, tapi dia karena masih kecil, dia harus tetap terus belajar apa untuk berlatih sepak bola ya. Jadi sukses itu bukan ukuran duit ya, bukan ukuran uang atau materi ya. Tetapi sukses itu ukurannya dari apa? Dari keberhasilan kita mencapai atau meraih cita-cita ya. Simaklah video tentang poster berikut ini. Ciri-ciri poster, jenis dan cara membuatnya. Kelas 6, Tema 4, Subtema 2. Poster. Poster adalah ajakan atau imbauan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu, yang dibuat pada kertas berukuran besar dan biasanya disertai dengan gambar. Macam-macam poster. Yang pertama, poster niaga, untuk mempromosikan suatu barang. Kedua, poster pendidikan, untuk menyampaikan pesan berkaitan dengan pendidikan. Yang ketiga, poster kegiatan, untuk menyampaikan informasi tentang kejadian. 4. poster layanan masyarakat untuk menyampaikan informasi atau himbauan kepada masyarakat. Ciri-ciri poster satu memiliki ukuran tertentu agar mudah terlihat. Dua. Tulisan berukuran besar dan mencolok sehingga pembaca langsung tertuju pada tulisan tersebut. Tiga, mengandung pemberitahuan, imbauan, atau pengumuman. Empat, dilengkapi gambar atau ilustrasi agar lebih menarik. Syarat poster yang baik. Satu, tulisan yang ada di dalam poster harus jelas dan mudah terbaca. Dua, susunan kalimat dalam poster harus singkat, padat, dan jelas. Tiga, poster dilengkapi gambar yang menarik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster Satu, jenis huruf sebaiknya menggunakan huruf yang mudah dibaca Dua, kalimat yang digunakan dalam poster harus jelas Tiga, gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide poster 4. Perpaduan antara tulisan dan gambar harus tepat. Langkah-langkah membuat poster: pertama, tentukan topik dan tujuan dibuat poster; kedua, buatlah kalimat yang singkat dan jelas. Namun, bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Ketiga, gunakan gambar dengan warna-warna yang mencolok agar lebih menarik. Keempat, tempelkan poster di tempat yang terlihat dan banyak dilalui orang. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita. Akan lanjut ke bagian hemat energi ya. Melakukan kampanye hemat energi. Ini tugas kalian ya. Ya nanti ini kamu masukkan ke LKPD juga nggak apa-apa ya. Bisa ya membuat desain poster iklan layanan masyarakat. Silakan coba kamu kerjakan dulu ya. Membuat desain poster iklan layanan masyarakat ya. Di buku gambar. Kamu buat desainnya dulu, tentang iklan layanan masyarakat, untuk melakukan gerakan hemat listrik di lingkungan rumah. Ya silakan. kalau ingin membuat poster, warnanya harus kontras ya, harus kontras, kemudian juga penuh ya. Sebenarnya bukan hanya warna saja, yang penting tulisannya, yang dibacakan tulisannya, warna hanya sebagai memperindah saja ya agar memperindah tampilan dari poster tersebut, tampilkan itu ya videonya semuanya. Ya coba videonya semuanya tampilkan. Pak Guru mau coba screenshot ini ya, supaya tampil. Pasang wajah yang senyum ya, senyum senyum manis gitu ya. Ayo Bilqis, Ivan, Ana, Raihan, Intan belum dibuka videonya. Teguh, Kais, ya siap ya. Satu, dua, tiga, sekali lagi satu, dua, ya terima kasih. Oke nanti itu gambar posternya dikirim melalui Google Classroom, nanti Pak Guru share Google Classroomnya di grup WA ya. Kemudian sekaligus sama LKPD-nya nanti Pak Gut share juga ya melalui Classroom ya LKPD-nya ya melalui Google Classroom ya dikerjakannya dan dikirimnya ke Google Classroom. Kegiatan penutup doa Dimas silakan Dimas yang keras doa penutup ya Pak ya sebelum kita sebelum kita kiri Mari kita berdoa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk apa, pembelajaran hari ini secara daring ya. Sudah selesai. Nanti untuk eh, besok ya kita masuk pembelajaran 3 ya. Tentang PJOK, IPA, dan Bahasa Indonesia ya. Ini PJOK nanti dengan gurunya Guru PJOK Terus kemudian Cara menghemat energi listrik itu IPA Selanjutnya Bahasa Indonesia informasi dalam teks eksplanasi ya Nanti Pak Guru share juga besok ini ya Pak Guru share tugasnya dan materinya ya Oke terima kasih anak-anak e, Silakan live dari sini ya Dari Google Meet ini Pak Guru matikan dulu